Jumpa lagi bersama saya Doni dan kembali lagi kita di Rumput Rampe. Kali ini kita masih melanjutkan uh, setelah sebelumnya ya kita membahas tentang simbol dari simbol atau lambang daerah, ya, dari provinsi Nusa Tenggara Timur, dan kita akan masuk ke topik selanjutnya, masih di uh, halaman tentang NTT, ya, di NTTprof.go.id. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu informasi lebih lanjutnya, bisa mengunjungi uh, websitenya Nusa Tenggara Timur, ya, di NTTprof.go.id. Oke, okay, kita masuk ke halamannya lagi, ya. Oke, okay, nah, ini juga kita sambil. Uh, belajar tentang Nusa Tenggara Timur Dan di kali ini kita akan belajar atau akan mengetahui tentang sejarah dari uh, Nusa Tenggara Timur ya teman-teman semuanya Dan ini dia Oke okay, karena ini sangat panjang mungkin Dani dari abad sampai abad kelima Ini dari tahun 1900 sampai 1942 Terus ada 1942 sampai 1945. Ini di zaman pendudukan Jepang. Kemudian di tahun 1945 sampai 1975. Ini di zaman kemerdekaan. Ini sangat banyak sekali, sangat padat sekali ya teman-teman. Dan juga di abad kelima. Di abad kelima ini juga uh, sedikit. Dan nanti kita akan bikin dalam. Uh, berapa partin ya satu dua tiga empat ya supaya pembahasannya lebih uh, detail dan juga teman-teman bisa mengikuti dan karena ini uh, saya membacanya dari website ini mungkin bisa mengikuti video ini sambil beraktivitas ya terserah <guluh> oke okay, kita mulai ya teman-teman semuanya ini kita di tahun 1900 sampai dengan 1942 atau di zaman kebangkitan nasional Nah ini tertera di tahunnya 1900 sampai 1942 Nah ini pada masa sesudah tahun 1900 Kerajaan-kerajaan yang ada di Nusa Tenggara Timur pada umumnya telah berubah status menjadi status menjadi uh, swapraja. Dan swapraja-swapraja tersebut ada 10 yang berada di pulau timur Yaitu Kupang, Amarasi, fatuleu Amfoang, Molo, Amanuban, Amanatun, Miomafo, Biboki, dan Insana Dan satu di Pulau Rote, yaitu satu di Pulau Sabu Dan lima belas di Pulau Sumba, yaitu uh, Kanatang Kemudian ada Lewa Kanbera, Kemudian ada Takundung ada Melolo, ada Rindi Mangili, kemudian ada Wei Jeju, Masukaren, Laura, Wajewa, Kodi atau La Kodi Laula, Membora, kemudian ada Umbu anak Anakalang, Wano Kaka, dan juga Lambaja. Lam Kemudian ada sembilan di Pulau Flores, yaitu ada Ende, Lio Larantuka, Adonara, Sika, Ngada, Riung, kemudian Nagekeo, Manggarai. Ya Dan selanjutnya ada tujuh di Pulau Alor, Pantar, yaitu Alor, Baranusa, Pantar, Matahari Naik, kemudian Kolona, Batu Lolang, Purema. Dan swapraja-swapraja -swap raja ini terbagi lagi menjadi bagian-bagian wilayah yang lebih kecil. Dan wilayah-wilayah kecil itu disebut juga kafetoran atau kafetoran-kafetoran ya. Wah, ini ya pada masa atau zaman di tahun 1900 sampai dengan 1942 ya ini sebelum kemerdekaan atau di zaman kebangkitan nasional. Ya, ini juga uh, masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan ya, yang ada di Nusa Tenggara Timur yang akan yang berubah statusnya menjadi suap Ya, ada 10 10 di Pulau Timor yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ada satu di Pulau Rote dan satu di Pulau Sabu dan juga ada 15 di Pulau Sumba ya ini dengan nama-namanya ya kalau ke Sumba saya belum pernah pergi ya teman-teman semoga saja di tahun ini atau tahun depan ya bisa ke sana kemudian ada sembilan juga di uh, Pulau Flores nah di Pulau Flores ini juga uh, ada sikanya juga Ende, Leo, Larentuka ya rata-rata hampir sebagian sudah saya pernah kunjungi juga ya dan yang terakhir juga ada tujuh di pulau Alor atau uh, Pantar ya Alor Pantar Oke okay. Nah ini tadi ya teman-teman semuanya Pada zaman di kebangkitan nasionalnya ya Di tahun 1900 sampai dengan 1942 Wah ternyata menarik ya Ini kita uh, tahu sejarah dari daerah kita ya Dari Nusa Tenggara Timur Oke okay, dan teman-teman semuanya Kita akan lanjut Jadi jangan kemana-mana ya Anda akan mengikuti terus Video saya di Rumpur Ampe Kita akan bahas tuntas ya Sampai dengan di abad ke kelima nanti Oke okay, itu tadi pembahasan yang pertama Di sejarah dari provinsi Nusa Tenggara Timur Dari tahun 1900 sampai dengan 1942 Kita akan lanjut Di bagian yang selanjutnya Supaya tertata ya karena kalau kita bahas sekalian pasti videonya sangat panjang sekali ya teman-teman semuanya. Oke jangan lupa untuk nonton juga Rumpur Rame dan juga Mari NTT ya di video-video saya sebelumnya. Jadi uh, sampai di sini dulu videonya ya. Bye bye. <tuh>